Halo guys, kembali lagi di sini bersama saya ya guys ya. Yaitu bersama Bang Epen Slot ya guys ya. Yaitu kita bermain di modal receh receh-receh dan kita cari pola-pola gacor di hari ini ya guys ya. Dengan membawa modal 55.000 di sini saya bermain langsung dan gua nekat nih guys ya. Gua nekat di bed 3000 ya guys ya dan gua Spin dan gua stop oke okay. ini pola-pola dari gua ya guys ya ini gua Spin Turbo SS dengan 30 pin dengan DC nya on ya guys ya DC nya gua on kan dan gua Spin ke 30 Turbo SS dan apakah kita dikasih kita tidak tahu tapi, semoga dikasih oleh web kesayangan gua ini, ya guys. Ya, karena di web kesayangan gua ini, gua selalu Oi, anjing kaget. Gua cok kali 500 connect babi. Aduh, cuman dikasih satu kali connect ngentot langsung dikasih enam ratus ribu, ya guys. Ya, ini babi gua kaget, cok. Gua kaget, serius. Gua kaget gua kaget kaget guys modal lima ribu guys dikasih pecah 500 ratus anjing kenapa nggak di sini tadi kenanya beset gua ih anjing gua kaget sempat terus ya gimana guys ya rupiah 138 ini bos ya kan anjing gua an ah gua nggak bisa berkata kata lanjut dah udah enggak mau lama-lama gua lah. Ya, gua enggak mau lama-lama ajalah guys. di sini bermain guys. Karena udah dikasih kali 500 pecah ngentit. Kali 500-nya udah pecah. Jadi gimana kalau udah kali 500-nya udah pecah? Udahlah gua spin santai-santai aja ya guys ya. Gua spin santai-santai sambil ngudut dan kopi. Tuh ya guys ya. Aduh, jangan lupa buat kalian untuk selalu support saya yaitu diklik tombol like, komen, share dan yang pastinya di subscribe. Kalau mau nonton video-video dari saya tiap hari tanpa telat, langsung saja diklik tombol loncengnya ya guys ya, diklik tombol loncengnya dan buat kalian semua bukan bermaksud untuk mengajak biar siapa tahu kalian juga bermain sama seperti saya langsung saja bermain di rupiah 138. Rupiah 138 bos gacor banget hari ini bos. Ya guys. Ya udah kita langsung tonton aja ya guys ya. Kita tonton aja ini video konten dari Bang Evan ya guys ya. Kita cari pola-pola guys. Kita cari-cari pola di Nisi sini-sini guys karena gua bentar lagi mau withdraw dan gua mau minum sama temen-temen gua guys ya mau bersenang-senang lah ya guys ya ya yes, sudah dikasih uang rokok udah bisa buat beli rokok udah buat beli jajan pun gak udah buat aplikasi ijo juga bisa paksa yuk skater nggak mau dipaksa skaternya kita Langsung Gaskun target gua serius gua kaget Sering sekali rupiah 138 Ngasih yang kayak gini nih guys Suka Mengagetkan orang ya guys ya gimana baru berapa kali spin tadi gua Cok Baru berapa kali spin gua tadi Langsung turun kali 500 nya Babila Ya buat rupiah 138 Terima kasih karena sudah ngasih setiap hari, <laughs> jadi setiap hari lah. Gua setiap hari pasti gua bikin konten, dan gua selalu lihat-lihat dulu di sosmed yang lagi bagus apa, yang lagi bagus apa ya kan? Tapi yang game kebang, memang game yang kesukaan gua memang di get of Olympus, guys. Jadi buat kalian semua yang selalu nonton konten saya, kenapa get of Olympus? Karena apa? Karena get of Olympus petirnya tidak uh petirnya tanpa tanpa permisi guys ya di sini petirnya get of Olympus ya guys ya jadi ya kenapa enggak buat ngasih share-share konten -share get of Olympus buat kalian ya kan jadi mungkin ini kayaknya diturunkan ya guys ya karena udah dikasih kali 500 diturunin jadi gua nikmatin dulu aja lah ya uangnya ya uang kemenangan gua nikmatin dulu aja guys Aduh udahlah gua mau keluar juga ini. Ya. udah jam segini juga gua mau keluar gua mau avoyavoy ya guys sama temen-temen ya jadi ya udahlah untuk konten gua hari ini gua udah han aja ya guys ya jadi mending gua udah han aja ya guys ya daripada nanti gua ditipu malan malah diambil lagi uangnya kalau lucu cow gak jadi keluar gua cow ya udah buat semuanya buat kalian semua sudah bantu like share subscribe juga terima kasih buat kalian semua dan tak lupanya buat admin rupiah 138 tolong segera diproses withdraw dari saya ya guys ya Oke okay guys, sekian. Terima kasih guys.